Indra Bekti, seorang selebriti Indonesia, saat ini sedang dirawat di ICU. Banyak orang yang ingin tahu kondisi terbarunya. Sehingga media sosial Aldila Jelita dan Indra Bekti menjadi sasaran bagi netizen yang penasaran. Namun, tidak ada unggahan video atau foto tentang kondisi Indra Bekti di sana. Hal ini disebabkan oleh keputusan keluarga untuk tidak mengunggah konten apapun terkait Indra Bekti di media sosial. Menurut Cipta, adik Indra Bekti, keluarga sudah sepakat untuk tidak mengunggah foto atau video dari Indra Bekti di media sosial. Ini terlihat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Indi Barens yang sempat mengunggah momen bersama Indra Bekti. Sebenarnya mungkin teh Indi kemarin ngumpet-ngumpet ya, Ujar Cipta saat ditemui di RS Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Kalau kita sendiri dari keluarga malah tidak punya foto atau videonya, lanjutnya. Cipta juga menjelaskan bahwa mengambil foto atau video di rumah sakit, terutama di ruang ICU. Sebenarnya tidak diizinkan oleh pihak rumah sakit. Oleh karena itu, keluarga sepakat untuk tidak mengunggah kondisi Indra Bekti di media sosial. Karena memang dari pihak rumah sakit tidak boleh kita menjaga kondisinya dengan baik, ucapnya. Setelah sadar setelah operasi, Indra Bekti sempat berinteraksi dengan keluarga. Dia juga sudah bisa makan langsung dan mengangkat kepala. Selama ini, Indra Bekti sangat merahasiakan sakitnya. Banyak orang yang terkejut ketika mengetahui bahwa dia mengalami pendarahan di otak dia tidak ada yang kayak gue kenapa ya tidak dia tidak mau terlihat sakit itu saja sih Pungkas cipta meskipun keluarga Indra Bekti telah mengambil keputusan untuk tidak mengunggah foto atau video dari Indra Bekti di media sosial netizen tetap penasaran tentang kondisi terbarunya beberapa dari mereka bahkan mengirimkan doa dan dukungan melalui media sosial Sementara yang lain meminta agar keluarga Indra Bekti lebih terbuka tentang kondisinya. Meskipun begitu, keluarga Indra Bekti tetap berpegang teguh pada keputusan mereka untuk tidak mengunggah foto atau video dari Indra Bekti di media sosial. Menurut Cipta, adik Indra Bekti, ini dilakukan demi menghargai aturan rumah sakit yang melarang mengambil foto atau video di ruang ICU, serta untuk melindungi privasi Indra Bekti. Sementara itu, keluarga Indra Bekti terus memberikan perawatan terbaik bagi Indra Bekti saat dia dirawat di ICU. Setelah sadar setelah operasi, Indra Bekti sudah bisa berinteraksi dengan keluarga dan bahkan sudah bisa makan langsung dan mengangkat kepala. Keluarga Indra Bekti berharap agar dia dapat segera pulih dan kembali sehat secepatnya. Dengan demikian, Keluarga Indra Bekti mengajak netizen untuk tetap memberikan doa dan dukungan bagi Indra Bekti, namun juga meminta agar privasi dan hak asasi manusia Indra Bekti dihargai. Mereka berharap agar orang-orang akan memahami bahwa menjaga privasi seseorang saat sakit adalah hal yang penting dan layak dihargai.